Oh begitu, Pintu Kudu aktor melamu di gua kemudian no ini namanya jadi tangga Reguma bayponggo. Reguma bayponggo. Ragon. Ragon baik Harus semangat, Mak. di mengagungkan lagi. ...kue Kuai longlang... Eh? Ini nak pergi ke Eh. Ni. Ya. Ni kan betul-betul. Kemudian. Saya ni kira tak itu mahanya dia udah dia. Ya. Oh, lima hari. Ada alternatif tak ada. Ada eh. Katana bukan nak boleh nak. Oh. Oh berukak ayo dulu. Tak. Pasti kau tak boleh. Ai. Dia mahu. kalau rebab. Eh, ini kut ni kite kau nganti sampai untuk itu pau nak cincang bunyi baik kita rubih. Pau mai nak nak melamai. Ah. Oh saya at pako ni Hai, Oman ini 3 masalah aing Nanti ba payung om. Payung nanti. metti. Masar gigit kita, regu, <tambah> regu, Terus mana paling